Panglima perang yang menguasai Konstantinopel namanya Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih itu senantiasa disemangati oleh guru-gurunya. Saya senantiasa berdoa pada Allah, kata gurunya. Saya senantiasa meminta pada Allah, dan dari mata saya, saya yakin bahwa saya sedang berhadapan dengan orang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menaklukkan kota Konstantinopel. <tuh menawarkan kanku biasanya> Kalian yang melanjut,